ya, okay, yang Patrohman ini tinggal masukkan pilih di sini salah satunya. Misalkan di sini ya ada arti tool, toolnya ini ditaruh di sini. Ya boleh. Persediaan ini kalau udah dimasukin angkanya harusnya ada. Sama seperti ini juga. Kalaupun tidak berhasil, harusnya berhasil ya tergantung dari sini ya persediaan. Persediaan awalnya berapa? Kosong, jadi tidak ada nilai. Misalnya persediaan awalnya 400. Misalkan 400 masukin nilai. Terus ini produksinya berapa? Produksinya misalkan 300. Oke. Okay. Terus berikutnya, pemesanan atau daemonnya itu misalkan 430 atau 430. Dan faktor-faktor lainnya nanti sesuaikan aja. Nah, nah di sini baru kita masukkan ada grafiknya sebentar grafik di sini nah coba kita masukkan produksinya berapa nah jadi kalau udah ada nilai di sininya maka dia akan bisa masuk nah tapi kalau tidak ada dia tidak bisa tidak ada yes nah, berarti kan di sini ada dia ada angka jarak yang uh, ada angka yang berjalan nih minus terlihat ada sininya minusnya kenapa Nah, ini berarti masukin ke persediaan, masukin ke sini, boleh terus pemesanannya. Nah, terus di sini ada lagi, kalau kita masukin lagi di sini ya. Ini makin lama, makin habis, kita tinggal cari aja di sini yang mana yang mau kita pakai cari ya. sama. Ya, terus kalau ini juga sama, sini. Ini kalaupun sini juga sama. Ya, tinggal kita nanti mau masukin yang mana? Nah, di sini juga boleh sebagai dia pergerakannya terlihat. Kita pergerakannya di sini mau lihat yang mana? Produksi persediaan atau pemesanan, kalau persediaan terjadi lihat di sini, nah, makanya di sini dia akan minus ya, minus, minusnya kenapa di simulasi ini produksinya berapa? produksinya 400, oke, produksi 400 persediaannya berapa? 400 terus produksi tadi berapa? 300 terus persediaan berapa? 400 tapi lihat di sini, pemesanannya berapa? misalnya 430 berarti di sini ada pastinya Anda berkurang, nah, makin lama makin berkurang, makanya disini, di sini kita besarkan lagi, ini diperbesar lagi, boleh diperbesar biar kelihatan. Nah, dia akan berkurang, nah, sama seperti di sini. Dia akan dari awal minus, tapi kalau kita rubah lagi di sini produksinya berapa, asal produksi 355. Nah, apa yang akan terjadi di sini? Kita anjirkan lagi. Nah, masih berkurangan, masih berkurang nggak? Masih produksinya? Persediaan berapa? Persediaan dari awal kita masukin dua lima Harusnya ada perubahan ya Nah, disimulasikan lagi. Masih berkurang. Pemesanan, pemesanan 430 dikurangi pemesanan jadi 300 ratus. Apa yang akan terjadi di sini? Nah, berarti di sini akan berubah ya, berubah simulasinya. Oke, okay, kita masuk dulu di apa?